Nah. nih baru nyampe poin dua, masih 8 poin lagi masih 8 detik lagi 2 jam 3 jam 1 jadi 4 jadi tapi kalau mau mau ikut selfie katanya om, eh? <coughs> kayak kaya ini om apa pintu gerbang? <coughs> oh iya. ke pada. dari sana Kan jalur alternatif sebenarnya. Tunggu sampai ada pasokan aja ya. Hari jualan nggak di sana? Ada nanti. Ada ya. banget itu kasih telah Ini yang botolnya. Ini Ada pohon pisang ini berarti masih ada petani om Mana? Bukan pohon pisang itu ini. Bukan Bisa. Bukan ini. Bukan pisang oh, oh yang di bawah, iya Kiran -kira yang pinggir Ya karena masih di bawah ini. Ini Di bawah ya? Iya masih di kaki Ini, ini kayak ini jalan abang gunung tuh Yang mau ke tempat Sawung Sawung pertama Ya Sih, itu pohon aren. Itu yang mana, ya. <tuk> bila, bila ya, gimana, apa, Itu buahnya namanya buah caluruk. Korangkaling. Korangkaling Iya, buahnya. buahnya. itu Iya. Itu kan nanti sampai gede. pak saya bawa orang sini ya Ya Yang penting tahu itu arah di situ. Ini sih rute saya waktu pulang dulu, bro. Lewat sini. Dulu terakhir saya tahun berapa? ada jalur lagi, Om. Ada jalur. Buat yang ke ya. Pak? Iya. Ini Bro Andi mau selfie dulu. jalur alternatif dari Ipukan menuju puncak. Dan dan itu dulu